What's up the school fans, welcome back to Time Out! Balik Kipadila, dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout, geng Wah, ini kelasnya akan panas banget sih Karena gue yakin hari ini banyak banget fans lakers yang marah-marah Emosi banget Dan juga panas banget setelah melihat Wasit ngerugiin timnya mereka hari ini Tadi tuh jelas banget, guys LeBron tangannya dipukul sama Jason tatum Di depan matanya si Wasit botak itu Tapi gue gak tau kenapa dia gak tipu fluidnya I don't know which game he was watching, guys Gue tuh aneh banget sih Dan itu bener, -bener ngerugiin lakers Karena akhirnya mereka harus kalah dari Boston Celtics di babak Overtime Jadi itu akan jadi topik utama Untuk diskusi hari ini Tapi selain itu juga Kita harus membahas tentang Performancesnya Joel M. Beat Serta juga Kari Irving Yang berhasil membantu timnya Masing-masing untuk memenangkan game hari ini Jadi itulah topik utama Yang kita akan bahas hari ini Sebelum itu guys Shout dulu dong Untuk Irving Thank you so much Irving For the t-shirt This is so cool dong. Ini t-shirt yang uh, Staff carry Waktu itu juga gue udah pake Michael Jordan Baiknya nanyain Jadi I got this t-shirt from Urban, So shout out. Thank you so much for the t-shirt Urbane Really appreciate it Dan sebelum Lakers fans pada marah-marah Dan juga ngeluarin unek-uneknya di comment section di bawah Pastikan kalian juga support dulu channel ini guys Kasih like dulu guys like itu gratis Nanti gue tunggu semua komentarnya Lakers fans Gue tampung semua di comment section Gue akan baca semuanya Akhirnya, wait sih Gue pengen tau sih Seemol siapa para fans Lakers hari ini um, Ya kalau kalian ingin support channel ini Lebih jauh lagi kalian bisa jadi member channel ini hanya dua puluh ribu uh, kalian bisa join our exclusive discord di tadi udah ada update sedikit tentang Abraham wah hanya di situ saja guys makanya jangan ketinggalan nih lagi season IBL penting banget untuk ada di grup discord kita uh, kurang 19 orang lagi nih eh sorry kurang 28 orang lagi untuk bisa 500 orang di komunitas gue jadi bantu lah guys ayo join join di discord um, ya yeah. jangan-jangan besok Abraham udah ada di Jepang lah like. semuanya ada di diskord tadi informasi ya So once again thank you so much guys for supporting this channel as always um, hari ini comment of the day dan wrong and troll gua skip dulu kita langsung masuk aja ke kelas hari ini kita akan bahas IBL terlebih dahulu sedikit update aja dari IBL kemarin ini di mana Pandang kembali beraksi tadi malam itu passingnya dari Brandon Francis cakep banget sih Asli lalu diselesaikan dengan two handed slam from Pandu Wiguna um, Prawira gua kemarin mendominasi Dewa United 93-81 in a very entertaining game uh, duelnya Brandon Francis dan juga Raymond Galway tidak mengecewakan sama sekali gila dimana mereka sempet loh ganti-gantian nyetak poin kwan ini benar-benar entertainment sih untuk IBL fans main di kota Malang. Um, Ramon Galway selesai dengan 30 poin, sedangkan Brandon Francis selesai dengan 23 poin. Gue penasaran ya, kemarin itu si Brandon Francis kira-kira trash sama siapa di deretan benchnya si Dewa United Banten ini. Gue penasaran banget sih asli, tapi uh, three pointnya Prawira kemarinnya juga lagi bagus banget. Uh, dimana Yuda main lima kali three point dan dia selesai dengan 22 poin. Kau juga 7 asis kemarinnya. Yuda band stepping up tuh untuk Prawira Harun Banu, and this is what we need. Saat gak ada Abraham dan Mergerahita, Yuda done tuh step it up Oh, dia akan jadi superstar sih nantinya untuk Prawira menurut gue uh, Lalu juga kita gak boleh lupa dengan Hans Abraham Yang sudah ditunggu-tunggu kemarin Ini akhirnya showed up juga Dia tiga kali 3 point shot kemarin ini untuk Prawira Man, kalau Hans ya bisa konsisten ya 2 kali 3 point ya tiap gamenya Oh my God, Prawira gonna be really, really solid Karena role playersnya itu loh yang dibutuhkan sama Prawira Untuk mereka nanti bisa melangkah jauh sampai ke IBL Finals And Jerry Shaw akhirnya juga membuat debutnya dia Uh, 16 poin, 6 dari 7 field goalnya sesuai video preview gua kemarin ini tentang IBL uh, dia benar tuh mid-range nya gacor mid-range nya masuk mulu kemarin ini dia memang tipenya big man yang bisa nembak dan juga kemarin dia ada satu kali three point shot sih jadi gua suka banget sih additionnya Jair ini uh, badan juga tinggi dan dia orangnya juga kayaknya uh, big time player juga sih jadi gak takut sama momen besar juga Ehm, um, tapi kayaknya kalau gue kayaknya belum terlalu hafal sama play-nya Prawira ya, masih suka bingung kayak kemarin ini, tapi solid pickup up tuh, solid pickup untuk Prawira Harum Bandung, uh, Kayak pemain-pemain yang main di Liga Dominika itu jago-jago semua ya, <laughs> asli jago-jago semua sih, uh, yang udah datang ke IBL jadi semoga makin baik pemain yang di Liga Dominika datang ke IBL sih, itu kayak akan makin asik, tapi special shoutout tuh, untuk Reza Guntara, uh, dia efforts-nya untuk rebound sih, mm. Keren banget asli. Uh, dia memilih 12 ribu untuk Prawira Harum Bandung. Uh, dan dari Dewa, main mereka berasa juga sih, nggak ada Kaleb Pramod gemilang, uh, Dimana mana sekali lagi selamat atas kelahiran anaknya. Um, ya, yeah, hanya Katon, malah Katon tuh Katon yang double digit point sih. gua agak kaget sih Katon menghalangi 13 poin main ini. Uh, Anthony Johnson 10 poin. gua nggak tahu main apa yang terjadi dengan Yus dan juga Dio Tirta dan juga Moses yang tidak bisa mencetak double digit point sih. Tapi big window untuk prawira Harum Bandung kita tahu itu adalah rival, rivalry game. Jadi kalau prawira itu nggak pasti nggak mau kalah sih. Pasti mereka gak mau kalah sama Dewa Janine, karena kita tahu lah what happened in the playoff last season. Oke, okay, berikutnya Anthony Bean hari ini, woo, he had a nice slam though tadi, lawan Elang Pacific Cesar, uh, Patriots hari ini ngalahin Elang Pacific Sesar 75-67 lewat heroics performance dari Julian, dimana dia mencetak 17 poin dan juga 5 rebound. Uh, Patriots juga receive a solid performance though, uh, dari Dame yang mencetak 17 poin. Uh, Bin hari ini agak bau sih tapi Dia 5 dari 14 aja Dan hanya selesai dengan 11 poin Sekarang kita pindah ke NBA guys di mana Joel Embiid Took it personal Dia gak menjadi NBA All star Dengan membantai Nikola Jokic hari ini Dengan mencetak 47 poin 18 rebounds 5 assist Dan juga 3 steals Philadelphia Sixers hari ini comeback dua kali dari ketinggalan 15 poin dan hari ini mereka mengalahkan Denver Nuggets dengan skor 126-119 Sixers continues to be on a hot streak ini merupakan kemenangan ketujuh mereka secara beruntun. MB tadi baru panas sebenarnya di kuartal ketiga akhir sih di mana dia mencetak 16 poin untuk membantu Sixers mengejar tadi uh, MB tapi keren banget sih tadi dia di crossover di depannya Jokic langsung di reverse down dan yang terakhir itu keren banget step back di depannya Jokic triple pas masuk dikasih shrug guys wah gila sih bener-bener nunjukin kalo dia sebenarnya pantas banget untuk menjadi NBA All-Star tapi kalo dia susah juga sih menurut gue karena saingannya Giannis, KD dan juga Jason Tatum uh, Jason Tatum number one spot loh di NBA sekarang ini, tapi agak bingung gue mau geser siapa sih, komunitas kalian harusnya Joel Embiid gantiin siapa di All-Star Star kalian bisa tulis aja di comment section di bawah, uh, tapi tadi juga Sixers berhasil down Nikola Jokic, dimana Nikola Jokic gagal mencetak triple-double, dia hanya berhasil mencetak 24 poin, 9 asis dan juga 8 rebound, tadi kok di babak kedua kebanyakan PJ Tucker yang jagain Nikola Jokic jadi PJ Tucker did an amazing job sih tadi untuk menjaga back-to-back -back MVP, uh, tapi tadi juga James Harden membantu juga dengan menambahkan 17 poin dan juga 13 asis untuk Philly, sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets, dimana Kyrie Irving, tadi juga gila di kuarter keempat, channel 21 poin untuk membawa Brooklyn Nets 9-122-115 atas New York Knicks Kyrie Irving catches fire tadi dengan 3 poin-3 poinnya di kuartal keempat dan dia pun selesai dengan 32 poin 6 rebound 9 asis abis gamenya selesai Kyrie bilang I love beating the Knicks <laughs> klasik Kyrie sih dan ini merupakan kekalahan ke ini Knicks loh, secara beruntun dari Brooklyn Nets jadi Brooklyn Nets is owning New York right now uh, Kyrie Irving sempat ini sih struggle sih di tiga quarter pertama, tapi when it all matters, dia step up bener-bener Mr. 4 quarter tadi, uh, dan dia selama season ini adalah scorer nomor 1 di 4 quarter, dimana dia total 356 poin season ini di 4 quarter, jadi terakhir set three point Kai three point dan langsung end the hopes of New York Knicks winning this game, uh, next tampak KD masih lumayan sih, mereka masih bisa bertahan di posisi 4, Eastern Conference dan mereka harang rekornya 30 kali menang dan juga 19 kali kalah. Tadi Joe Harris juga menyumbangkan 16 poin untuk Brooklyn Nets. Fans Lakers hari ini harus banyak minum air sih biar nggak terlalu emosi banget sih. Uh, tapi menurut gue emang konyol banget sih. Wasit yang ada di depan Lebron itu nggak ngekol, nggak niup sama sekali saat tangannya Lebron itu dipukul sama Jason Tatum. I don't know I say what game he was watching, tapi... Itu akhirnya membuat Lakers harus kalah 125-121 lewat overtime dari Boston Celtics. Gue bukan fans eh, Lakers, saya panas banget tadi ngeliat hal itu. Um, ya, yeah, gue sih setuju banget sih sama instastorynya Dennis Schroeder. Menurut gue, hal kayak tadi itu harusnya bisa direview sih. Bisa direplay sama Walski, kalau enggak apa gunanya. Review dan juga replay sih. Karena ini menentukan outcome of the game menurut gue sih. Dan Lakers tuh sedih banget sih. Lakers itu menurut gue udah empat kali kayaknya kena kejadian seperti ini dan waktu itu lawan Dallas, lawan Kings, lawan Sixers, dan sekarang lawan Celtics dan menurut gue ini sangat merugikan Lakers banget dan ini bisa membuat Lakers nanti masuk playoff malahan padahal kalau itu semua di call sama wasit ini mungkin Lakers sekarang ada di posisi 5 atau ada di posisi 4 sekarang ini jadi menurut gue Uh, semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa direview sih sama Wasit di NBA agar nggak merugikan sebuah tim ya tapi paling legendary tetep lah Patrick Beverly tiba-tiba datang ke lapangan bawa kamera guys bawa kamera nunjukin nih mukanya Wasit kalau tangannya LeBron dipukul sama Jason Tatum itu gila sih the most legendary technical foul sih itu worth it banget sih Gue jadi Patrick Beverly mungkin akan melakukan hal yang sama sih untuk nunjukin ke Wasit so itu orang bener gak pernah gagal sih untuk FYP uh, gue jadi penasaran sih kira-kira karena fotonya tadi yang tunjukin Patrick Beverly seperti apa ya Gue rasa sih jelas banget sih tangannya, tadi mukul sih uh, Dan gue juga bingung, dia kok bisa dia, dia ngambil kamera ya Itu gue bingung banget sih masih, tapi Tadi malah dia udah menjadi hero Saya masih tadi dia udah menjadi hero Setelah put back slam yang epic banget Gue sampe shock sih, gue sampe share di grup discord Itu beneran Patrick Beverly ngedak dua tangan Teman-teman aja sampe kaget semua, sampe Lebron aja Shock banget, gue juga gak nyangka sih Patrick Beverly Bisa uh, masih lompat setinggi itu dia pun flexing langsung tadi si Patrick Beverly. Tapi sayangnya momen tersebut sudah mungkin akan dilupakan sama banyak orang karena semua orang akan ingetnya tentang wasit doang hari ini. Dan game-nya juga nggak mungkin ada yang inget sih menurut gue sih. Nah, orang akan ngomongin di tempat tongkrongan semua akan ngomongin tentang wasit aja. Um, gue harapin sih ke depannya wasit itu sama NBA bisa either di-suspend atau di fine kena warning gitu biar wasit itu kerjanya lebih bener menurut gue. Karena akhir-akhir ini NBA sih wasitnya banyak banget yang ngaco. Semoga aja mereka bisa meniru ke Eropa Eropa waktu itu yang salah nyiup si kakinya Nikola Mirotic bisa kena suspension I think kalau ada ancaman Seperti itu untuk wasit, I think wasit ke depannya akan nyiupnya Lebih bener dan akan lebih disiplin sebenernya. Jadi gue harapkan bisa terjadi itu Di anime kalau enggak saya banget sih Apalagi ini LeBron mungkin uh, one last run Untuk di playoff nantinya mungkin Lakers gak akan jadi juara Cuma kita semua pengen ngeliat LeBron Bisa uh, a deep playoff run With the Lakers this season Karena tadi gue sedih banget ngeliat LeBron Dia nutupin palanya dengan handuk Tadi abis kalah di overtime itu Gue nyesek banget men itu asli karena LeBron put it like He left it all on the floor hari ini Gila men 41 poin lagi Opa LeBron hari ini Lalu termasuk 6 three point 9 rebound 8 assist What else can you ask From LeBron James today Dan dia tuh bisa menangin tadi lewat free throw nya Terakhir kok dia dapet Di kolam wasit sih Bener-bener gue Wah, sedih banget lah for LeBron hari ini. Gue kayak ngeliat LeBron dari frustasi banget sampai kayak dia berlutut, nunduk di lapangan. Itu ngeliat gue tuh sakit banget. Man, LeBron deserve better, man. He deserve better. He's like one of the greatest player of all time. Man, come on lah. Kasih lah dia call lah. Masa gak mau kasih dia call sih? Jadi, sedih banget sih uh, ngeliat itu semua terjadi. Untuk Lakers hari ini pun Celtics bisa dapat 19 free throw. Lebih banyak daripada Lakers, so. You know how it goes lah ya, karena Alex kalau nge-call Celtic juga dia selalu menang sih, si Celtic sih sih, so ada conspiracy teorinya sedikit juga lah ya, tapi pasti Lebron tinggal 117 poin lagi untuk mencahkan rekornya Karim Abdul Jabbar, semoga pas dia mau mencahkan rekornya itu nanti si Lebron dibantuin sama wasit lah biar bisa menang lah ya, semoga aja, tapi Yeah, Jalen Brown Of course 37 poin He was on fire In the overtime period Tadi ini uh, Jason Tatum Double-double 30 poin dan 11 rebound And Brockton was huge With 26 points Tadi ini Tapi seperti gue bilang Jujur Orang gak akan ada Yang inget gamenya hari ini Karena semuanya akan Ngomongin tentang Wasit So Ditunggu untuk para fans Lakers di comment section di bawah Gue udah gak sabar sih pengen baca semua komentarnya kalian So itu kalau dari NBA dan juga IBL Sekarang kita pindah ke prediction Besok NBA kan terlalu banyak game ini Cuma ada empat game aja Besok gue mau ambil child hornets deh plus 6 Mau lawan Miami Heat Hornets kayaknya kalau siang Biasanya gacor sih Jadi semoga trennya akan berlanjut So good luck everybody Sekarang kalian pindah ke top style sebentar mana Jason Tatum tadi t-shirtnya hari ini super fire dia, dia, uh, dia pakai kaos, ada gambarnya Kobe pas lagi draft mereka dengan Celtics, itu fotonya rare banget, tapi hari ini pas banget lah dia pakai untuk lawan Lakers ya. So, that was a really nice outfit from Jason Tatum and player of the day, of course, siapalagi kau bukan Joel MB with a MVP worthy performance hari ini dengan 47 point, 18 rebound, 5 assist, 3 steals, dan he was the hero. Untuk Philadelphia 76ers hari ini. So that's why he's our player of the day. So once again, thank you so much, Time Out Game, for joining my class today. Hopefully you guys enjoyed. Semoga kalian bisa keluarin unek-unek kalian juga hari ini. So jangan lupa, guys, untuk kasih like, kasih komen, dan bagi belum subscribe, please subscribe this channel. And ya, yeah, sampai ketemu lagi di class Time Out Thank you so much, guys, for watching and peace out, everybody.